anak anakku masih bersama Bapak Muhammad Rifai kali ini kita akan mengulang kembali matematika tentang perkalian dan pembagian pecahan Oke simak ya perhatikan dengan baik cermati dengan sesama agar kamu bisa karena kita apa kelas 5 pasti bisa 3 dikali setengah Anak-anakku 3 dikali setengah Artinya, mengapa? 3 ini 3 dibagi 1 Sama dengan 3 Maka diubah menjadi 3 persatu Supaya nanti anak-anak bisa mengalikannya lebih enak ya, Atau 3 dikali 1 Bagi 2 Langsung saja ini 3 kali 1 bagi 2 Sama kan di disini? Ya, hasilnya 1 setengah 5 per 6 dikali 3 per 4 Nah, ini 5 per 6 dikali 3 per 4 Itu 5 dikali 3, 6 dikali 4 Itu 15 per 24 Masih bisa disederhanakan lagi Sama-sama dibagi 3 itu 15 dibagi 3 dan 24 dibagi 3 Maka jawabannya 15 dibagi 3 itu 5 24 dibagi 3 itu 8 Sederhana bukan? Ya kita lanjut dulu, 3 2 per 5 dikali 2 seperempat, ini anak-anak bisa mengubah ke pecahan biasa dulu, yaitu 3, per, 3 2 per 5 dikali 2 seperempat, maka menghasilkan 17 per 5 dikali 9 per 4, kita lihat dulu, 17 kali 9 dibagi 5 kali 4, hasilnya 153 diper 25. Nah karena ini pembilangnya 153 dan penyebutnya 20 Maka ingat pembilang ke, jika itu pembilang itu lebih besar Maka bisa disederhanakan lagi 20 dikali berapa yang mendekati 153 Oh ternyata 20 kali 7 itu 140 Sisanya berapa? 13 Karena 140 tambah 13 itu 153 Sehingga 13 ini per 20 tidak bisa disederhanakan lagi jawabannya yang tepat adalah 713 berdua puluh kita lanjut dulu perkalian desimal dengan mengubah pecahan ya contoh 2,5 dikali 0,3 penyelesaiannya yaitu 2,5 dikali 0,3 ingat karena ini satu angka di belakang koma sama dengan pecahan per 10. Maka kita ubah menjadi 25 per 10 dikali 3 per 10. Kita lihat 75 per 100. Ini kalau kita ubah menjadi persen tinggal menambahkan saja 75 persen. Karena di desimal kita uh, tinggalkan dua angka di belakang koma. Nah, sehingga men Jawabannya yaitu 0,75 Dengan bersusur ke bawah Kita lihat dulu 2,15 dikali 1,6 Ingat di belakang koma ada 1,2,3 Kita ingat Banyak angka di belakang koma itu 2 ditambah 1,3 2 nya itu masukkan 5 Di belakang koma ini ada 2 1,2,1 2, 1. Nah kalikan 5 dikali 6 30 masih 3 1 kali 6 itu 6 6 tambah 3 itu 9 2 dikali 6 12 5 kali 1 ingat persusunnya enggak bergeser anak -anak. 1 kali 1 1 2 kali 1 2 sehingga ya, jawabannya adalah 3,440. Mengapa? Karena di belakang koma ada 3 angka sehingga kita ambil 1 2 3 komanya di sini ya. Kita lanjut, kita lanjut. ubahlah semua pecahan menjadi bentuk pecahan yang sama pertanyaan dulu contoh 0,25 dikali 13/4 nah, 0,25 dikali 13/4 kita ubah dulu menjadi pecahan dan ubah menjadi desimal mau gua anak-ku -anak, nanti Terserah anak, anak paling mudah yang mana kalau misalkan anak-anak itu jawabannya pilihan ganda kok bentuk jawabannya adalah pecahan maka anak-anak harus mengubah pecahan kemudian kalau itu jawabannya bentuk desimal maka anak-anak harus mengubah desimal salah satu contoh misalkan jawabannya menggunakan pecahan biasa maka anak-anak harus mengubah 0,25 yang diubah menjadi 25 per 100, atau kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 4 mengapa sama-sama dibagi 25 karena 100 juga bisa dibagi 25. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 itu 4. Sehingga hasilnya nya 1 kali 7, 7 4 kali 4 16. Kita melihat ubahan menjadi desimal. 0,25 lebihnya diubah adalah 13/4. Nah, 13/4 ini ya, panjangnya ubah dulu 3/4 yang 3/4 itu Bagaimana sama-sama penyebutnya itu menjadi 100. Maka oh ternyata dikali 25, 3 kali 25 itu 7, 75, 4 kali 25 itu 100. Jika kalau sudah 100, maka 75 atau 0,75. Karena di sini ada angka 1, maka menjadi 1,75. Ingat cara mengalikannya seperti yang awal tadi sudah sampai Pembagian pecahan. Pembagian pecahan. Tadi kita ulas dulu, ya sama tadi yang disampaikan. Dibalik pecahan dibalik, anak-anakku kita ulang kembali, ya. Mengapa? Karena anak-anak harus tahu dulu, ya di sini yaitu tujuh eh, per enam dibagi seperempat maka seperempatnya dibalik karena tanda perkaliannya tanda pembagiannya berubah menjadi perkalian. menghasilkan ini anak. Ya. Kita lanjut dulu, tadi sudah dibahas. Sekarang 4,5 dibagi 2,5 otomatis karena ini sudah saya uh, ingatkan bahwasanya tanda perkalian dan pembagian maka kalau ada pecahan campuran harus diubah menjadi pecahan biasa. Itu khusus perkalian dan pembagian. Tetapi kalau penjumlahan dan pengurangan bebas. Atau langsung dipenjumlahkan. Atau diubah menjadi pecahan biasa. Contoh video sudah saya sharekan e, Pak Guru. ya Kita lanjut dulu. ya 4,5. Kok menjadi seperti ini anak-anak? Kita lihat dulu. Ya. Oh ternyata diubah dulu. Karena di belakang koma itu ada satu angka. Maka 4,5 per 10. 5 per 10 bisa disederhanakan menjadi setengah. Atau pancelingan nanti bisa menjadi 4 5 per 10 oh, Berarti sama-sama pergi -sama berapa? Bagi 5, 9 per 2 nah, Sama kan anak-anak? 2 kali 2 e, Tambah 1, 5 per 2 9 2 Ini pembagian diganti kali Maka angka pecahan yang belakang harus dibalik Pecahan dibalik 5 per 2 menjadi 2 per 5 9 kali 2 18 kali 5 10. Masih bisa disederhanakan lagi karena pembilang yang lebih besar 18 per 10, maka 1 10 kali berapa yang mendekati 18 kan gitu. Jadi 1 sisa 8. 8/10 bisa disederhanakan lagi menjadi 4/5. Mengapa? Sama-sama dibagi dua Nah, itu anak-anakku. Mudah bukan? Iya. Semangat untuk matematika Di kelas 5 pasti bisa